Hai kan kuutarakan kepadamu semua yang ada di hatiku ku sayang kau sampai akhir dunia kan ku jadikan kamu wanita paling baik. Jadi terima oh, Cintaku Jangan kau patahkan Hatiku Aku mencintai Kamu Dengarkan janji. Ku sayang kau sampai di dunia, kan ku jadikan kamu wanita paling bahagia di seluruh dunia. Saya engkau sampai Jadi terima, oh cintaku, jangan kau petakan hatiku. Aku mencintai kamu, dengarkan janjiku.